So, video yang pertama kali kita bahas hari ini viral banget belakangan ini. Bahkan, video ini udah ditonton lebih dari belasan juta kali di TikTok. Gak usah gue jelasin panjang lebar, langsung aja kalian tonton dulu videonya. <Sess> Ada anak kecil yang kelihatan ketakutan pas Doi ngelihat ada sosok bayangan berwarna hitam yang tiba-tiba muncul di depan sebuah pintu. Dan kejadian itu direkam oleh sebuah handphone yang mungkin dipegang oleh ibu anak ini. Karena kalau gue denger-dengerin ya, suara orang yang megang kamera ini itu kayaknya suara cewek ya. Video ini viral banget dan banyak yang ngerespon lewat komen di video ini. Tapi pas gue baca-bacain, kecenderungannya tuh lebih banyak yang ngeraguin keaslian video ini. Ya, karena emang banyak banget ya kejanggalan di video yang tadi. Yang pertama anaknya sih emang kelihatan ketakutan ya. Tapi kok ibu yang megang kamera ini seolah kayak sama sekali gak takut gitu. Apa iya ibunya seberani itu? Malah menurut gue kayaknya ibunya ini santuy banget ya. Karena tangan doi pas megang handphone ini aja itu sama sekali gak gemeteran. Padahal sosok yang tadi itu relatif cukup dekat dari lokasi mereka berdiri. Yang kedua sosok yang tadi itu kelihatan jelas banget. Kepalanya jelas, rambutnya jelas... Dan sosoknya itu berhenti berdiri sampai di depan pintu aja. Dan seperti biasa ya, video-video penampakan pada umumnya, endingnya di cut sampai situ doang. Makanya banyak yang menduga kalau video yang tadi itu cuma video prank aja. Dan setelah gue liatin videonya berkali-kali, kayaknya gue sih setuju ya. Tapi nih, kalau ngeliat video yang tadi itu cuma sekelibetan doang, dan gak terlalu fokus buat ngeliatin sosoknya, Emang videonya jadi berasa creepy banget, ya? Karena di situasi pencahayaan ruangan yang cukup terang, tapi sosok yang tadi itu sama sekali nggak kelihatan detail apapun, cuman berwarna hitam aja. Video yang kedua ini juga sempat viral beberapa waktu yang lalu. Nah, video ini pertama kali dipost di sebuah akun TikTok, tapi akun yang ngepost video ini bukan orang yang ada di video ini, guys. Dia bilang kalau cewek yang ada di video ini adalah temen dari adik temennya yang bekerja di rumah sakit. Nah suatu hari, Doi itu lagi asik selfie pakai kamera depan handphonenya. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terekam lewat dengan sangat cepat di belakangnya. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah siluet bayangan dengan ukuran tubuh yang pendek lewat dengan sangat cepat di belakang Doi. Nah tapi kalau gua slow-mo videonya... Di situ kelihatan jelas kalau pas sosok yang tadi itu lewat, HP yang dipegang cewek ini juga ikutan getar. Selain itu, gak lama setelahnya, cewek ini langsung noleh ke arah kiri dan juga ngarahin handphonenya ke situ. Dan di momen ini, lagi-lagi sempat terekam ada sebuah tangan berukuran kecil di bagian ujung kanan frame. Di situ juga terekam ada sebuah sandal jepit berwarna orange dan juga sandal Crocs berwarna putih. Terakhir di video itu, Doi juga sempat nulis A.I penampakan anak kecil bekeng takut. Padahal berdasarkan fakta-fakta dari rekaman video yang tadi yang udah gua sebutin barusan, gua yakin banget kalau yang tadi tuh cuman anak kecil aja. Bukan penampakan ya, tapi emang beneran ada anak kecil yang lari di belakang cewek perawat ini. Dan pas lewat anak itu iseng aja gitu megang pundak atau bajunya. Makanya tangan Doi ikutan geter. Terus kemudian bocah itu kayak masuk ke sebuah ruangan yang ada di kanan. Di mana di ruangan itu juga kayaknya banyak orang lain. Makanya banyak banget alas kaki yang dilepas di depan pintu ruangan itu. Bumerang. Jadi ada beberapa cewek-cewek yang lagi asik liburan dan nyewa sebuah villa di Batu. Terus bikin bumerang rame-rame biasa lah ya cewek. Nah pas video bumerang yang tadi itu dipost di IG story, salah satu cewek yang ikutan foto di situ. Ada salah satu temennya yang nge DM nanyain itu apaan yang ada di belakang lo pada. Nah mereka semua juga bingung dong karena mereka yakin banget nggak ada siapa-siapa di belakang mereka pas mereka lagi bikin video itu. Coba deh sekarang gua pengen lo perhatiin videonya baik-baik. Awalnya mereka yakin kalau yang tadi itu cuma orang iseng aja yang ngintip di pintu yang mungkin kepo sama apa yang sedang dilakuin sama cewek-cewek ini. Tapi setelah mereka nanya ke orang-orang yang ada di luar yang sedang bakar ikan, ternyata nggak ada tuh yang lagi ngintipin mereka di pintu tadi. Nah loh, otomatis cewek-cewek ini jadi pada takut kan? Terus di video yang tadi itu siapa? Sosok yang dimaksud cewek-cewek itu adalah siluet berwarna hitam yang nongol di celah pintu itu, guys. Ya emang sih kalau dilihat-lihat siluetnya itu mirip kayak kepala dan rambut yang kayak ngintip di lubang pintu itu. Apalagi kalau kalian lihat di video-video beruang mereka yang lain, lubang pintu yang tadi itu nggak ada sosok hitam yang tadi, tapi nih ya, karena sosok yang tadi itu cukup jauh dari kamera dan kualitas videonya yang enggak terlalu bagus, jadi kalau di zoom tuh bakalan jadi pecah dan pixelit banget videonya. Pastinya bakalan cukup sulit buat nentuin sosok yang tadi itu sosok apaan So apakah yang tadi itu beneran penampakan Atau jangan-jangan cuma ilusi optik aja So video yang berikutnya ini creepy banget menurut gue Karena video ini diambil di Bali Tepatnya di Nusa Penida. Ada dua orang cowok-cewek yang lagi berjalan menuruni banyak anak tangga Di salah satu tempat wisata yang ada di Nusa Penida Dan setelah gue cari-cari tahu Ternyata lokasi video ini diambil adalah di Tumbling Beach Yang posisinya persis ada di bagian selatan dari Nusa Penida Dimana disitu memang terkenal dengan permandian alam Dan sumber mata airnya yang sangat jernih Coba deh sekarang langsung aja kalian tonton dulu videonya Ada yang Hah? <laughs> huh? Apa? Oh, I didn't hear you. Keburu gelap. Oh. Sorot-sorot. Halo. And let's Di mana orang tuh? Cek titik di bawah ya emang di bawah wait wait, sebentar ke hah? no, pasti di bawah ada. tuh dia lagi duduk oh, kecil sih? oh my god, kecil kan? i don't i don't dia Kedengaran jelas banget ya di video yang tadi. Beberapa kali terdengar ada suara anak kecil yang berteriak dengan cukup kencang. Dua orang wisatawan cowok cewek ini juga dengar suara itu dengan sangat jelas, dan suara itu juga terekam di video ini sangat-sangat jelas. Setelah gue dengerin videonya berkali-kali, di situ ada dua kali suara anak kecil yang ngomong keburu gelap, dan satu kali suara anak kecil itu berkata "iya". Menanggapi pertanyaan dari cewek ini Setelah dengar suara itu Mereka berdua coba buat cari sumber suara itu Dan si cowok juga sempat ngomong Kalau doi yakin suaranya itu bersumber dari bawah Sedangkan si cewek ini bilang Tetap mikir positif aja Nah salah satu kunci jawaban tentang keaslian suara yang tadi Itu ada di bagian akhir dari video ini Kalau kalian dengerin baik-baik Cewek ini sempat bilang Tuh dia lagi duduk tapi emang suaranya agak pelan dan ngomongnya cepat jadi nggak terlalu kedengeran jelas di video. Butuh beberapa kali nonton video ini buat bisa dengerin suaranya dengan jelas. So dari kalimat cewek itu, kita bisa simpulin kalau suara bocil yang tadi ya emang suara bocil beneran. Bukan suara goib, suara mistis, penunggu tempat wisata itu, setan dan lain-lain. Karena jelas di akhir video cewek ini juga bilang kalau doi ngeliat bocil yang ngomong suara yang tadi. Seperti kata peribahasa ya, save the best for the last Gua taruh video ter kita hari ini di video paling terakhir Kali ini gua pengen ngebahas sebuah video dari Ghost Hunter Nopetim Explore Di salah satu videonya, Dewi pernah masuk dan explore ke salah satu gedung kosong bekas rumah sakit Arseto yang ada di Solo. Konon katanya rumah sakit itu dibangun tahun 1915 dan udah kosong sejak lebih dari 20 tahun yang lalu sekarang rumah sakit itu udah gak terpakai lagi Dan menurut kesaksian warga sekitar situ Dulunya ada seorang suster Belanda Yang tewas dengan cara gantung diri Di dalam salah satu kamar rumah sakit itu Selain itu juga banyak banget cerita-cerita mistis Tentang rumah sakit itu yang beredar di masyarakat Ghost hunter ini masuk sendirian ke dalam situ Dan pas baru masuk aja Doi itu udah mulai ngerasa gak enak Perhatiin video yang ini baik-baik Halo? Ada suara. Halo? Ada suara di ini, ini di, di pintu ini teman-teman. Astagfirullah. Eh, entar dulu ada suara itu merinding gua. Aduh Biung Entar dulu, entar dulu, entar dulu. Tar dulu. Ada suara, ada suara, ada suara dari diri, dari dari pintu, dari pintu. Sumpah, di pintu ada yang gedor-gedor, cok. Ada suara gedor-gedor dari salah satu pintu yang ada di situ, tapi yang paling creepy, gua gak tahu nih ya, kalian sadar atau enggak. Persis pas cowok ini nge kameranya, di situ ada sepasang kaki berwarna putih sangat pucat menggantung dari atas genteng gedung rumah sakit ini. Doi sama sekali nggak sadar sama penampakan itu Tapi, pas Doi balik lagi nggak lama setelahnya Kaki yang tadi itu udah nggak ada guys Perlu kalian ingat ya Video ini merupakan potongan dari video sesi live streaming Terbukti dari go-center ini yang juga sempat ngobrol sama viewersnya Jadi video yang tadi itu sama sekali tidak melalui proses editing sedikit pun. Banyak viewersnya yang notice sama penampakan kaki yang tadi Dan tentu aja viewersnya itu coba buat ngasih tahu Doi Dan otomatis Doi jadi mulai ketakutan. Aku mulai panik, Cok. Tadi ada kaki. Ada kaki? Kaki apa? Hah? Kaki siapa, Cok? Hah? Jangan nakut-nakutin ya. Ini aku baru masuk loh, guys. Hah? Kaki, kaki siapa? Karena doi itu masih tidak nanti sama penampakan kaki yang tadi, jadi doi lanjutin eksplorasinya di dalam rumah sakit itu. Dan gak lama kemudian, doi ketemu sama sesuatu yang bikin doi shock banget. jadi adalah kita lanjut aja ya, teman-teman. Ya Ya Allah ya Robby, apa itu? Eh, eh, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, Tiba-tiba pas Doi lagi berjalan, Doi ngelihat ada sesosok berwarna putih yang berdiri gak jauh dari tempat Doi berdiri saat itu. Dan Doi bilang, itu pocong. Sosoknya diem aja di situ dan kayaknya sosok poci yang tadi itu berdiri membelakangi Ghost Hunter ini. Dan gak lama setelahnya pas Doi puter balik lagi kameranya, sosok yang tadi itu lagi-lagi udah gak ada guys. Sumpah ini creepy banget ya video dari Noob Team Explore. Dan kalau kalian penasaran banget sama lanjutan dari video yang tadi, kalian bisa mampir ke channelnya dan langsung tonton aja di situ. Jangan lupa juga buat subscribe kalau kalian suka sama video-videonya, oke? Okay? Oke okay guys, that's untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.